Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp495.000 sama dari perdagangan kemarin. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp979.000 turun Rp1.000 dengan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp928.000 sama dengan harga Senin, 5 September 2022. Lebih lanjut, harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol 4.661.000 rupiah, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual 4.549.000 rupiah. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai 9.264.000 Sekian harga emas untuk tanggal 6 September 2022.